Sejumlah pesawat tempur Israel pada Kamis 17 Juni menyerang beberapa pos militer Brigade al qassam sayap bersenjata gerakan perlawanan Islam Hamas yang menguasai jalur Gaza. Media Israel melaporkan bahwa serangan udara Israel terhadap fasilitas militer Hamas merupakan respons atas diluncurkannya puluhan balon pembakar ke Israel Selatan dari Gaza selama tiga hari berturut-turut. Sumber dan saksi mata Palestina mengatakan, beberapa ledakan terdengar di jalur Gaza utara dan selatan menyusul serangan udara jet tempur Israel ke pos militer Hamas. Kerusakan parah terjadi pada pos-pos militer itu, tetapi tidak ada korban luka yang dilaporkan. Laporan media Israel memaparkan bahwa balon pembakar yang diluncurkan dari Gaza tersebut menyebabkan sedikitnya delapan kebakaran di permukiman Israel yang dekat dengan perbatasan itu. Sejak selasa 15 Juni, balon-balon pembakar telah diluncurkan ke Israel sebagai bentuk protes terhadap aksi pawai bendera sayap kanan Israel di Yerusalem Timur. Pada selasa malam waktu setempat, jet tempur Israel menyerang pos militer Hamas di jalur Gaza, yang merupakan serangan pertama sejak berakhirnya pertempuran pada 10 hingga 21 Mei antara Israel dan kelompok militan yang dipimpin Hamas. Koresponden kantor berita Sinhua melaporkan dari Gaza, Palestina.